Cari mainan lagi teman-teman. Ayo. Aku sudah punya wadah nih. Let's go. Wow. Kita dapat mainan loh teman-teman. Ini bintang laut. Wow. Kita hari ini dapat bintang laut teman-teman. Warnanya orange. Ayo kita simpan. Ayo cari lagi mainannya. Hari ini kita cari mainan. Di pasir pantai kita cari mainannya di pasir ya teman-teman. Ayo kita cari. Wow! Apa nih teman-teman? Wow, cantik pula nih ikan. Uh, ada lagi teman-teman. Kita tolong. Wow! Hari ini kita dapat dua mainan ikan teman-teman. Hari ini kita dapat ikan hijau dan merah dan ada lagi ikan hijau dan merah muda oke kita simpan teman-teman cari lagi kita mainan kita cari mainan lagi di balik pasir kita cari mainan wow wow wow wow, wow. kita dapat mainan lagi rupanya kawan-kawan kita dapat dua ikan lagi. Wow, kasihannya ini ikan. Dia tertimbun pasir akibat airnya terlalu surut hari ini, teman-teman. Wow, kita dapat ikan orange nih teman-teman. Cantik ya. Kita simpan. Dan kita dapat ikan merah. Cantik pula nih ikan merah nih. Wow, warnanya dan bentuknya lucu-lucu. Ayo kita simpan. Neng, neng. Cari lagi mainan. Aku mencarimu main mainan. Wadidaw. Aku menemukan dua mainan. Ayo kita lihat lebih dekat lagi. Wow. Aku menemukan... Wow, apa nih teman-teman Wow ini kepiting loh teman-teman hati-hati ya kalau dapat kepiting nanti dicapit loh tangannya bisa berdarah loh Oke kita simpan hari ini kita dapat kepiting yang di sana itu apaan tuh teman-teman Yuk kita lihat Wow cantik nah ini ikan ini ikan kuning teman-teman cantik ya warnanya bentuknya juga bagus Yuk kita simpan Oke kita cari mainan lagi mainan-mainan dimana kamu aku mencarimu Wow bosku kita dapat lagi nih bosku Wow apaan nih kita lihat ya? Wow, kita dapat ikan lagi nih Bos Q. Seru ya, main hari ini dapat banyak ikan. Ikan ini bisa kita bawa pulang lo Bos Q. Warnanya cantik-cantik. Jangan lupa ya dibuatkan tempat. Wadidaw cari lagi. Waduh, dimana kemainan? Mainan-mainan, dimana dirimu? muncullah mainan wahah wow aku dapat pula ini mainan kenapa pula ini mainan ini wow ini apaan nih wow ini sepertinya ikan ikan apa nih teman-teman ikan orek ikan warna seperti cumi bukan juga teman-teman wow yang jelasnya ini ikan ya teman-teman Oke kita simpan Seru ya hari ini teman-teman Kita punya banyak ikan Kita punya banyak hewan laut Oke teman-teman Mari kita hitung Berapa banyak yang kita peroleh hari ini Menghitung ikan Kita menghitung ikan Oke kita mulai dari Ikan orang Satu lanjut kita mulai lagi dari ikan hijau putih merah dua dan kita mulai lagi dari ikan apa nih teman-teman sepertinya ini ikan duyung ya teman-teman warnanya seperti warna cumi hitam oke kita simpan tiga dan kita mulai lagi dari bintang laut. Wow, bintang lautnya cantik ya teman-teman. Warnanya orange. Seperti ada duri-durinya begitu. Oke, kita simpan. Empat. Kita mulai lagi dari kepiting. Hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai dicapit ya teman-teman. Ayo kita simpan. Lima. Dan kita mulai lagi dari ikan hijau merah muda Kita simpan teman-teman Enam Dan kita Wow cantik pula nih ikan merah ini Ikan merah ini ada merahnya Ada putih dan ada biru Kita simpan ya teman-teman Tujuh dan ada pula nih ikan yang cantik lagi warnanya ungu biru kita simpan teman-teman delapan dan yang terakhir ini ikan kuning teman-teman cantik banget seperti ikan koi ini ikan yang terakhir teman-teman hari ini kita dapat cantik ya kita simpan Sembilan Wow kita hari ini dapat Mainan ikan Sembilan loh teman-teman Seru kali berburu hari ini Oke Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Dadah